Kau harus sudah mengerti Mengapa berturut-turut aku menulis puisi Dan menanyakan Apa yang membuat Jakarta menjadi Jakarta Bahwa rinduku juga tentang Jakarta Yang tak seharusnya menjadi Jakarta Bahwa rinduku lebih memilih melihatmu sebagai apa saja Mungkin kotaku Mungkin perantauanmu Mungkin juga di mana saja yang kita singgahi Apa yang membuat Jakarta menjadi Jakarta jika kita sudah menyepakati semua perjanjian Hidup berangsur-angsur ringkih Rindu masih belum kunjung pulih Lalu ia diam dan mengaur kisah di sudut ruang Bagaimana jika kau terus berkelana? Bagaimana jika aku terus terkungkung kehidupan yang sama? Bagaimana jika kita kembali pada halaman yang sama berulang-ulang kali? Kita terlalu banyak meramaikan makna dengan pengandaian, padahal ini saja sudah cukup untukku. Jakarta hanya kota. Jakarta hanya titik pemberhentian. Jakarta hanya tempat kita mencuri cinta. Ya, kemudian berdoa dan memohon hasil curian menjadi milik kita. Jakarta hanya Jakarta, dan kita menjadi kita tanpa Jakarta.